itu Oke okay, kita mulai Kepuluh Sedikit aja nah. Bergerak guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channel Mangirin, Channelnya miniatur kereta api Indonesia Kali ini saya akan memperkenalkan produk baru saya Yaitu ini controller analog dengan sistem PWM Tapi saya membuat body sesuai kabin kabin loko yang saya modelkan ini loko CC201, 203, 202 kalau yang 203 sebenarnya ini di panelnya ada 3 saya bikin 4 disamakan dengan 201 dan 204 oke sebelum kita coba dulu kita review satu satu ini tombol ini ini rem rangkaian tapi saya ubah menjadi On off power utama ini horn ini rem rem itu sebenarnya delay ya ini throttle ini uh, arah power reverse di sini display ini kalau kita masuk ke kabin lokomotif ini display GPS tapi saya buat jadi penanda tegangan di sini cuma ada DC input dan track. Okay, kita colokin Ini adaptor ya Adaptornya 2 Ampere Full Bukan setengah nah, ini Kita lihat ini 3,4 3,2 Ini on nya Ini Horan ada Sony nya ya Yang saya ambil di sini miliknya CC 2017723 CC 201 urutan ke 23 yang keluaran tahun 77. Kita coba tes pakai lokomotif. Nah ini track kita coba pendek dulu yang tulisan track ini untuk rel ya jadi tempat keluar tegangan saya pakai soketnya skun yang mudah jepit kalau kemarin-kemarin kan saya pakai soketnya yang harus dibuka sama obeng Kayaknya agak ribet sekarang dibikin lebih simpel jadi nggak perlu obeng kita cukup tangan aja. Oke, okay. Nah, loko yang menjadi korban percobaan kali ini miliknya Rifki. Rifki dari di Batu. Ini karyanya Mas Dede di Mas Yosadinton. Kebetulan sama. Orangnya 201 Loko yang ditesnya juga 201 Eh canih huru mungkin Loding dulu Nah, sekarang rokoknya sudah terpasang sit on nah dia udah nyala kita tes satu-satu horn oke okay. kita mulai terafil terafil sedikit aja Eep. nah bergerak guys ah. musiknya nah itu bisa smooth ini reverse kita tahan setengah dia bisa sangat langsung nah itu kelebihan kontrol saya yang sekarang itu dia smoothnya itu bisa 1 per 16 kalau yang kemarin kontrol yang buatan saya itu baru 1 per 12 nah jadi pergerakannya lebih smooth yang sekarang Kita coba nah rem didinaik lepas nah ternyata di lainnya itu enggak terlalu berpengaruh ya jadi eh, ada rangkaian yang harus ditambahkan tapi untuk controllerer ini udah cukup soalnya kalau keperluan rem delay itu tidak begitu diperlukan di miniatur kalau saya lihat tombol ininya dari pedang anggur nyoba bikin gitu nah, jadi tombol di sini semuanya ada fungsinya jadi untuk yang smooth itu posisi remnya itu di eh, titik paling kecil untuk posisi delay di netral Jadi posisi delay itu ketika Prohalnya dilepas dia masih Maju sedikit Nah sekarang kita cobain CC203 ya Biasa on Nah lihat Kelebihan PWM itu dia Begitu on Jadi belum kita gas aja dia lampu udah nyala Nah ini kelebihan PWM Nah bisa lihat kan huruf. Nah. Jadi dia posisi standby aja, dia lampu udah nyala. Depan, belakang. Nah. Kita lihat smooth pergerakannya. Nah. Oke ini udah cukup dekat so close nah iya yeah. sip dulu sedih coba untuk 201 kita kembalikan lagi ke eh 203 kita kembalikan lagi ke 2001 karena yang kebetulan yang 201 itu dia tidak ada lampunya tadi jadi tidak bisa dites jadi terasa ada tombol lampunya nah. Produk ini bisa didapatkan di toko online Mangirin Yaitu bisa di Tokopedia Bukalapak sama Shopee Jadi langsung aja ke deskripsi Saya sediakan deskripsi link untuk pembelian di Tokopedia Bukalapak sama Shopee Bulan ini untuk semua mersen itu ada promo 20% Dari harga asli 500.000 ribu Cukup dengan harga 400.000 ribu saja nah. Oke sekian video review kali ini Jangan lupa subscribe Like and share apabila video yang bermanfaat Dan setelah ini kita akan uji controller ini di tempat tipo bawah batu, yaitu di kediamannya Rifki. Nanti di sana, review lengkapnya bisa dijelaskan oleh beliau. Oke, saya mengirim. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.